Guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffiqa Biang pastinya ya kali ini gue mau nge-reaction satu video yang gue temuin di Youtube kalau gak salah nama channelnya cerita seram gitu ya gue mau nge-reaction videonya dia sih soalnya ada beberapa video yang menurut gue tuh agak-agak aneh gitu dan gue cuma mau tahu aja sih sebenarnya kalian percaya atau enggak gitu terus kalian sependapat sama gue apa enggak so langsung aja kita menuju ke videonya Sebelum itu jangan lupa dong di subscribe YouTube gua di like, di comment, di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu juga Terus jangan lupa di follow akun sosial media gua Semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik menuju ke sosial media gua Lalu follow Thank you Kita meluncur ke videonya Video yang pertama nih 5 video menyeramkan yang bisa buat merinding 5 Coba merinding atau enggak ya, sesuai janjinya. Dia buat Anda merinding. By the way, gue tag video ini jam 2 pagi ya. Jadi, lumayan pernah saya vibe-nya sepi, hening, dan menyeramkan. Oke, langsung tanpa berbacot-bacot lagi, bernyanyi di hutan. Seorang pria yang bernama Terence dari Winson, Ontario, Kanada. Sering pergi ke hutan untuk merekam dirinya dalam aktivitas bernyanyi Demi membuat konten tiktoknya okay. Suatu hari dirinya memutuskan <coughs> untuk melakukan streaming langsung di hutan Dan hmm. ketika dirinya mulai bernyanyi Seperti menarik perhatian rusa yang lewat Tapi coba kalian perhatikan baik-baik Ada yang aneh dalam video tersebut Apaan? All right. All right. Ini sih bukan nyanyinya, ini lebih ke apa humming, apa? Tapi mungkin ini pemanasan ya. Oke, lanjut. Wednesday project and was me while I was live overton singing. Oh, iya nih. Kelatan jelas, cuy. Ini rusa ya. Tapi ini ada orang nih. Selain rusa, jelas banget jelas, jelas banget perhatian sesuatu lain hmm? yang mengintai di hutan hmm? lewat nyanyinya itu. Sosok kurus aneh tampaknya bersembunyi hmm? di pepohonan tepat di belakang rusa. Okay. Dan dari penontonnya ada yang percaya bahwa makhluk misterius itu bisa jadi merupakan Skinwalker. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Kalau kayak gini tuh sebenarnya bisa disetting ya. Bisa nyuruh seseorang gitu untuk nanti waktu ini ini ini, ini. lu muncul ya. Bisa jadi tahu. Cuma ini sih bentuknya sih bukan bentuk manusia ya. Tuh. Bentuk manusia tapi mukanya masa putih banget ini sih kepalanya tuh. Masa seputih ini? Tapi bisa juga sih pakai topeng atau apapun itu ya kan bisa bedak atau apapun. Tapi yang nggak mungkin di setting kayaknya rusak deh. Kayak rusanya emang kebetulan aja ada di situ gitu. Empat wanita berbaju merah. Salah satu TikToker yang bernama okay. Alex mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dirinya selalu cenderung berjalan dalam tidur di malam hari. Sleepwalking suatu pagi dirinya bangun dan menemukan pintu depan rumahnya terbuka lebar dan ketika dirinya memeriksa okay. kamera keamanan tiba-tiba dikejutkan oleh apa yang dirinya lihat apa tuh ya dia jalan tidur jalan ya sleepwalking cuy cuy gerak-gerak sendiri itu apa ya kunci di bawah tuh galon galon minum sepertinya oke kenapa digituin ini dia gak tidur kali ini mah normal ya gak tidur ini dia Alex bilang bahwa dirinya tidak ingat tentang semua apa yang terjadi padanya malam itu dan tidak tahu kenapa tiba-tiba dirinya berteriak. Lalu dirinya juga berkata bahwa pernah mengalami aktivitas supernatural sebelumnya. Jadi Alex mulai curiga bahwa mungkin melihat sesuatu paranormal saat berjalan sambil tidur. Okay. Lalu sehari kemudian setelah peristiwa itu Alex kembali melihat rekaman CCTV di mana terjadi sebuah peristiwa aneh di rumahnya Yang memperlihatkan kursi bergerak sendiri Pintu oh. kulkas terbuka Bahkan oh. juga benda yang jatuh sendiri okay. Tapi kalau benda jatuh Benda geser gini itu masih kemungkinan Ada kemungkinannya pakai benang gitu ya Atau pakai apapun itu gitu walaupun ini berdarat sih gua sih mending pindah ya ngapain gua masih di sini <laughs> ah oke okay, lanjut soalnya udah jelas banget gitu walaupun beneran Selam ya selama beberapa bulan ke depan tidak banyak yang terjadi tetapi kemudian pada suatu malam Alex sedang di okay. rumah temannya yang bernama Adam okay. ketika itu dirinya melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan oh ya jelas banget tuh tapi ya bentukannya sih bentukan orang ya. Wajahnya aja pucat banget ya. Sepucat itu wajahnya. Dan pakai gaun merah. Seorang wanita berpenampilan aneh mengenakan gaun merah. Tampaknya sedang menonton Alex dari bangunan di seberang jalan. Hmm. Dirinya mengklaim bahwa ketika temannya Adam akhirnya datang. Untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi wanita menyeramkan itu telah menghilang. Sementara ada. di sana Adam meminta Alex untuk melihat pengeras suara yang sedang berbunyi dan mungkin sudah rusak sedangkan kameranya masih dalam keadaan menyala dan merekam sesuatu menakutkan malam itu dah ada ceweknya tuh ceweknya di dalam ruangan guys Ah. Di sebelah kiri dong. Di pantulan jendela ada wanita berbaju merah tiba-tiba oh. terlihat berdiri di belakang Alex di ambang pintu. Ketika okay. dia balik badan, wanita itu telah pindah dalam sekejap dan sekarang berdiri tepat di sebelahnya. Hmm. Kedua-duanya nyadar ya? Siapa tahu bisa jadi di setting sih. ini mungkin ini bisa jadi settingan, ya kan? Ada kemungkinan buat di setting gitu bukannya so gimana gimana tapi ya ada kemungkinan soalnya bentukannya masih bentukan manusia banget gitu bisa normal kayak itu hantu? kalian nilai sendiri dan dia pakai alas kaki anak kakinya napak jelas tiga penampakan kuntilanak dua video ini masih biasa aja ya belum ada yang aneh aneh video menyeramkan ini dibagikan oleh salah satu pengguna tiktok dengan username lang 120 dimana memperlihatkan seorang pria yang ketika itu sedang explore di sebuah rumah kosong dan tidak banyak dijelaskan tentang video ini namun yang pasti okay. si ponggah meliskan. dicegat oleh kuntilanak ini yang gua nggak ngerti sama orang-orang luar ngapain sih explore tempat-tempat kayak gini ya mungkin kita juga banyak ya di Indo juga ada dan banyak mungkin explore-explore tempat-tempat yang seperti ini tapi ngapain gitu ya Ini explore tempat yang lain gitu Oke, next lanjut di yes, sambil live pasti ada love love di pinggir kanan demi konten ini mana Malaysia Oh, bahasanya kayak bahasa Sepertinya Indonesia. video ini merupakan hasil dari live streaming di Bigo Live dan terlihat saat pria ini ingin meninggalkan ruangan itu dan hendak menuruni okay. tangga. Ini mah Indonesia tiba -tiba kayaknya di bawah nih. tangga ada sosok penampakan yang diklaimnya adalah kuntilanak. hmmm hmm. agak mencurigakan ya. Bentuknya ya. Bentuknya agak mencurigakan sih. Coba kalian gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Entar kalian beneran atau enggak nih. Lanak, ia hanya terlihat berdiri dan diam di sana Yang okay. kemunculannya benar-benar membuat pria ini ketakutan okay. hmm, Masih biasa Dua. aja Tanpa Ini kepala. yang kedua ya Tanpa kepala. Sebuah video menyeramkan yang merupakan rekaman dari kamera CCTV Di okay. bulan November 2020 Di sebuah rumah warga yang berlokasi di Texas Dimana dalam rekaman tersebut menampilkan kondisi di depan rumah yang Kesas. awalnya tak ada sesuatu yang aneh, tapi beberapa saat nah, kemudian muncul iya, iya. seorang pria yang berjalan dari arah kanan, terlihat tak memiliki kepala. Nah, iya. Ini ganggu kali, ini ngapain sih? Ganggu nih, hei. Fix, ada kepalanya, cuy. Nah. Kepala yang ngebak. ada kepalanya, cuy. Dan kayak normal aja gitu jalannya Oke okay. namun sayangnya video ini telah dipotong oleh seponunggah terlihat dalam rekaman tersebut kemunculan oh. seorang pria yang tak memiliki kepala ber cuma segitu di doang ya videonya namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut tentang video ini dan mengapa orang ini bisa berjalan normal aja gitu orang normal cuma nggak ada kepalanya? Hai, bener gitu bersih seperti manusia normal pada umumnya sepatu hai, tangannya kepala kepalanya nggak ada cuy aneh kepala. ya aneh banget hai, CCTV ini sudah diedit atau sosok itu merupakan hantu? Bisa, hai, bisa. Gimana? Mungkin ada kemungkinan diedit ya kan? Coba hai, setuju sama hai, komentar di bawah. Satu, hantu Jepang. Oke. Okay. Hantu Jepang nih, biasanya Sebenarnya menyeramkan nih. Kalau nggak awas aja YouTube ya. Di mana ada seorang pria yang sedang membuat vlog berkunjung ke rumah temannya. Begitu okay. temannya ini mempersilahkan masuk dan duduk di lantai, tiba-tiba okay. kamera merekam sosok aneh yang berbaju merah di salah satu ruangan di sana. Nggak terlalu jelas ya. Ini ada baju merah, ada rambut panjang banget rambutnya. Oke, okay. jelas ya lanjut, hmm. nah, dia itu nyadar ya, merekam eh. itu tuh nyadar dia. dibangunin bangunin temannya ya. Pria ini penasaran dengan apa yang dilihatnya, lalu bangun eh. dan di saat ini menghampirinya, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri dengan keras. Ini yang selanjutnya oh, terjadi. Tentunya ketutup sendiri. Apa nih aget ini? kaget ini. Oh. Oh, oh, oh, oh. saat pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam. Okay. Namun saat pre ini membalikkan badannya, tiba-tiba penampakan itu muncul tepat di belakang teman. Ini bisa jadi manusia sini, ya kan? tentukannya sih manusia nih tentu saja membuat ini kaget dan juga ketakutan uh, uh, uh. cuma kalaupun beneran gitu ya ngeri banget sih ngeri dari kelima video yang tadi Oke okay, kita aja video kita kali ini guys so menurut kalian mana video yang menurut kalian Bang yang ini paling saram nih Bang ini kayaknya bohongan deh Bang coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi gitu Apakah plus pendapat sama gue Atau gue sependapat sama, sama lo Coba tulis komentar lo di bawah So segitu aja ya Dan jangan lupa di subscribe youtube gue Di follow Di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu. Di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi Dan sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Dadah Di